Esok, kami turun pengen ngopi. ora lali mangan kecukar roti, enak, tenang, sekertenan, wes biasa. Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Eh, orang di sini tidak tahan di rumah, memang mencari hiburan. Karena di rumah jangannya panggang, wale. Mau bikin dulu? Oh, mana? oh teror, Ya, Ya! Ini apa? Gatipal, nah, pengen dipel oleh sebenarnya sama apa? Sama lagi, lagi Man. Orang, cuti. Aku Lain, kau nangat, gue. Lain, ini, to. Nain, Aku Gue aku apa? giring ke <laughs> <laughs> <tuk <tuk Nain, Aku pengen <tuk> nungguin. Aku pengen nungguin. Aku pengen Aku pengen nungguin. Aku pengen nungguin. Aku Aku tapi ngelak kenangan Pak Leng bi. Tepuk tapi kira. Aha. apa Sorry sorry sorry sorry. Adip, berani sawahai lo. aku kita keapel, kowe kau berangkat kayak kui, pie, jualin yuk, aneh yuk, jualan lo, lo, lagi lo. kui Sorry, ya. Oke, mencurigakan banget. Kecil tak itu tani. ya maksudnya enak ngerti tanah diri kita nanti Endi yuk lah ayo. kita enak aku keras omong sangat-sangat ngerti tanah diri yuk enak <berdiri> <tuk berdiri> tidak atau penting ada tidak Pak lepun, Aman, dilihat diri tenang pokoknya Pak Lek, langsung kira-kira kira kira kira Sawah itu tempat paling esis. Seandainya paling esis, hmm. ini racun yang sangat kudus. Ya, aduh, sawah, bapak sawah ya? Karena paling sawah, paling kuda, paling nopo. Halo, cintai kita, hormati petani, mungkin kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, kawan, Ana mulu panas. Ana, Mas. Ya. Benjot. <laughs> <laughs> <laughs> Nyabur <tuk> Tahi hai, hai, hai, orang yang hai, hai, Jadi, hiduplah seperti hai, Kayak hai, hai, hai, hai, orang yang hai, hai, Kecuali, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hidup, hai, Hidup, hai, Hidup